lima enam tujuh delapan dan juga sembilan kita lanjut aja ke dalam episode ke-10 ini enggak usah kebanyakan masa basi atau berbincang-bincang segar kita lanjut aja ke dalam film pendeknya Yaudah let's go ibu bapak kami berdua izin pamit ya ibu bapak soalnya kami di sini udah jam 5 sore nih kita harus pulang betul nggak Iya <tuh> betul ibu bapak ya mohon maaf ya kami nggak bisa lama-lama di sini Iya ibu bapak udah kita berdua pamit dulu ya dadah dadah ibu bapak semoga anak kita ini ya jadi anak yang baik lah seperti itu iya bener udah ayo toh, kita pergi oke okay. dadah oh iya ayo toh, ayo tunggu-tunggu eh ada apa Kelly jadi gini, kita kan udah ke makam nih, habis ke makam kita mau kemana? Ya, ke rumah sakit lagi Hah? Kok ke rumah sakit sih? Kan bukannya kita langsung pulang ke rumah Iya, maksudnya itu kita ke rumah dulu, tidur, dan besoknya kita ke rumah sakit Loh, kok gitu sih? Emang kenapa? Ya, harusnya kan aku kan udah positif nih, kok kita ke rumah sakit lagi sih? Bukannya enggak? Jadi gini, gue bakal jelasin kan kalau positif itu harus dirawat ya dan dirawatnya juga di rumah sakit gitu Oh nggak bisa rumah ya nggak bisa pokoknya kalau misalkan positif itu harus dirawat sama orang yang profesional Oh seperti itu Yaudah sekarang kita langsung pulang aja yuk Oke okay, hayulah kita langsung pulang udah nggak usah kebanyakan baju sabasi kita langsung saja pulang let's go Oke okay, let's go aduh akhirnya kita nyampe rumah juga kelihaya tuh ya Iya nih pegel banget nih badan tangan bah semuanya pegel banget gitu Iya nih yaudah kita langsung saja masuk ke dalam Oke aku juga udah bah, pegel banget gitu udah kita langsung saja masuk ke dalam Oh ya di dalam itu kita mau ngapain ya istirahat gitu Oh gitu bukannya kamu di luar istirahatnya loh emang nggak boleh kalau di dalam ya nggak boleh kan sempit ya udah kita lihat dulu di dalam seberapa lebar gitu Oke siap Tuh, kalau di dalam ini lumayan lebar gitu, jadi kamu di pojok kiri, aku di pojok kanan gitu, cukup kan? Iya sih cukup, tapi kalau misalkan aku tidurnya berisik gak masalah nih Loh gak masalah, aku juga tidurnya berisik gitu Oh udah deh, aku duluan tidur ya, aku di sebelah kiri nih, kamu sebelah kanan Yoi, udah, sekarang kamu tidur duluan Oke siap bos, aku kesana dulu ya Oke siap Aduh, akhirnya aku bisa rasain kasur yang beh pokoknya paten lah Soalnya dari pagi, siang, sore Wah, udah muter-muter gitu Udah paginya nyasar lagi Terus, wah, pokoknya capek lah badan ini Udah, sekarang aku tidur aja Besok kita langsung ke rumah sakit Untuk mengecek-ngecek gitu Udah, kita langsung saja tidur <tell> Udah jam berapa ini? Wih, udah jam 6 Waduh ya udah deh Aku langsung saja bangunin si Kelly Tuh pasti jadi ya dia belum bangun gitu Bingung juga aku juga Kenapa ya setiap aku bangun duluan Dia belum bangun Tapi kalau dia bangun duluan Itu tidak mungkin Yaudah <laughs> aku langsung saja bangunin dia Daripada kita kesiangan ya kan ke rumah sakit Yaudah langsung saja Let's go hehehe bangun hei Hei bangun jangan tidur mulu hei bangun hei hei hei aduh aduh ada apa sih ini bangun buru eh hey, hey, eh kenapa tidur mulu sih aduh emang sekarang udah jam berapa ini udah jam 6 Wah, udah jam 6 seriusan seriusan waduh kesiangan kan nih ya kesiangan udah buru-buru oke okay. oke okay, oke okay. siap aku cuci muka dulu ya eh jangan cuci muka loh kok jangan sih kita langsung saja gaskan sana. Yaudah deh, kita langsung gaskan ya, soalnya kita udah kesiangan ya Iya benar Udah, kita langsung saja gaskan ke rumah sakit, let's go Oke, okay, berangkat Eh, bentar-bentar, tunggu-tunggu Eh, ada apa? Kita ini udah kesiangan nih, jangan dilama-lamain Bentar-bentar, kita kan ada di depan rumah sakit Tapi kok rumah sakitnya kok sepi gini ya? Loh, emang kenapa? Emang harus rame gitu? Ya harus rame, kalau sepi kan aneh gitu Yaudah kita langsung cek aja Oh oke okay, oke okay, oke okay. Sebelum kita ngecek itu belum tahu Oh oke okay, oke okay, oke okay. Tapi kalau sepi gini aneh gitu ah oh, aneh dari mana udah kita langsung cek aja Oke okay, sepos kita cek ya Oke okay. Nah pintunya ketutup nih bro Iya sih ketutup tumben-tumbenan ya Iya udah kita ketok-ketok dulu ya Permisi Rumah sakit Permisi rumah sakit Waduh kok ngetong-ngetong gak ada yang jawab ya Iya nih kenapa ya Pemirsi Pemirsi Halo Waduh apa kita harus nunggu ya Kita ke pagian apa ya Waduh gak tahu sih aku Coba bentar aku ketok-ketok lagi Permisi ah gak ada orang bener nih Iya nih kemana ya orang-orang ya Iya Aduh ini udah ketok-ketok dari tadi Gak ada yang jawab Waduh, parah parah Eh itu di kiri ada tulisan apa? Eh iya nih ada tulisan apa nih? Bentar aku cabut dulu Eh apaan nih? Tutup sementara Hah rumah sakitnya tutup ini Aduh gimana ini kok bisa tutup ya? Terus gimana? Ya, mau gimana lagi Kalau misalkan tutup udahlah kita langsung saja pulang Ah, ada-ada aja ya udah bangun pagi-pagi eh rumah sakitnya tutup ya kan eh gimana sih ya mau gimana lagi gitu udah kita langsung saja pulang yuk ayo ayo ayo udah gimana sih udah capek-capek ya kan udah kita langsung berangkat saja pulang let's go Aduh kita udah nyampe rumah lagi nih gimana sih rumah sakitnya Iya gimana ya gue juga bingung kok bisa tutup ya katanya rumah sakit itu 24 jam gitu Iya gimana sih enggak jelas ya ya enggak tahu juga lah udah kita langsung saja masuk loh ngapain masuk istirahat ya kan Oh iya iya padahal ini baru jam 7 kok udah istirahat sih gimana sih loh emang apa salahnya kalau istirahat Iya sih udah kita langsung saja masuk yuk Oke okay, let's go ya dah daripada tadi ke rumah sakit capek-capek habis itu tutup udah dengan kita seperti biasa aja seperti biasa? Ngapain seperti biasa? Yaudah, burulah Eh, ngapain woi, Seperti biasa woi? Udah, pasti kamu tahu gitu Ah, tahu gimana? Eh, gak jelas nih orang nih Udah tidur Oh, tidur? Ngomong dari tadi Loh, itu kan udah biasa gitu Kenapa kamu gak hafal-hafal? Ya, bukan masalah hafal Tapi lupa gitu Ya sama aja Gimana sih nih kocak nih orang ini Udah deh, yaudah deh Nih aku udah tidur nih Oke. Okay. Ya kan? Kamu pasti udah siap gitu Ya jelas dong, udah siap dong udah aku bakal hitung dalam hitungan ketiga Kamu harus udah siap gitu Ya udah siap, sekarang juga udah siap ya kan? Udah, aku bakal hitung ya Satu, dua, tiga Udah siap belum? Ya jelas, sudah dong Ya udah aku langsung saja Prrr. udah Udah, udah, udah, udah Udah lima jam ini aku oh, nggak kerasa sih aneh iya ya tumben-tumbenan nggak kerasa loh emang setiap hari juga nggak kerasanya gimana sih ya iya ya. ya iya kamu juga nanyanya aneh loh siapa yang aneh ya udah ya udah udah udah usah diomongin lagi udah sering kita mau ngapain eh iya tadi kan kita ke rumah sakit nih terus tutup Oh iya kamu ada nomor rumah sakitnya nggak ya Hah? nomor rumah sakit bentar aku ingat ingat Oh iya aku punya nomornya Bentar, aku cari dulu ya. Nah, iya, dengan topan dah. Oke, oke, oke. Nanti kita tanyakan ke rumah sakitnya, tutup itu ada apa gerangan ya? Kan, oke, bentar, aku cari dulu. Oke, oke, oke. Aku bakal tunggu di sini ya. Yoi yoi yo. Bentar, aku dari atas sampai bawah. Aku cari dulu. Oke, oke, siap. Mana ya ini ya? Aduh, itu tadi aku nyariin. Udah ketemu belum? Belum. Aduh, aduh. Dengan cari di Google sana. Loh, emang ada di Google? Ya pasti ada dong. Oh iya. Udah, aku bentar cari dulu ya. Namanya apa? Loh, kok nanya ke aku sih? Itu nama rumah sakitnya apa tadi? Oh iya ya. Bentar aku ingat-ingat dulu. Eh, uh, rumah sakitnya apa ya? Aduh. Oh, iya. Rumah sakitnya Rumah Sakit Capeton. Yaudah, udah sana cari. Oh iya ya, bentar bentar bentar. Rumah Sakit Capeton di Free Fire. Nah, iya ya benar-benar benar itu. Bentar, bentar. Oh, ini nih ada nih, ada nih. Ya udah catat. Bentar. 00887766554321. Nah, aku tuliskan rumah sakit capeton. Nah, udah. Ya udah, sekarang kamu telepon. Oke, okay, aku bakal telepon ya. Iya, buru. Eh, gimana sih? Bikin lama aja. Woi, sabar sabar sabar. Udah. Aku bakal telepon, oke, okay? oke. Okay.